Pak Mufin Joy. Sama itu beberapa beragam. Apalagi dengan kami, Channel yang saya variasi, single dong. Let's you joy. Selamat salam buat teman-teman semuanya yang lagi beraktivitas memberikan kemudahan dan kelancaran luar biasa. Oke, okay, teman-teman di juga channel kami, klik like, subscribe, share, dan komennya agar kami lebih terima lagi untuk membuat video yang lainnya. Salam, dan jangan lupa mohon untuk join.